بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وابه ولا خول على قوة إلا بالله العلي العظيم رب اسرح لي صدري واسر لي عمري واخل العقدة من لساني افق وقالي اللهم ارزقنا علماء وارزقنا اللهم ظاهري بطاعتك بمحبتك وقلبي بمعرفتك وروحي بمشاهدتك Wasiri bistikhlal ittisalihadratik yaa di bulan wal bulan yang Indal Aulia ini <coughs> adalah dianggap sebagai bulan istimewa ya jadi dianggap sebagai awal sana permulaan tahun dan panennya adalah nanti A id. Idul Fitri <coughs> Nah bulan amal, bulan ibadah, bulan riyadhah, bulan tadhirul nafs, bulan membersihkan diri, membersihkan hati. Bulan ta'arud, bulan ketika kita taslim, ketika kita tunduk ya, kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan kita memancing di bulan ini ya, tapi bukan mancing di kolam bukan mancing di laut tapi mancing di alam <tuh> dan sebaik-baik ya, sebaik-baik amalan di bulan ini adalah ya, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah ya, adalah menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt Warak wa an maharimillah bersikap warak ya kalau nggak bisa nambah pahala jangan menambah dosa apalagi di bulan Ramadan <tuh> dan sebaik-baik amalan adalah kholwat kholwat nah kita sepanjang hari tidak punya kesempatan untuk kita kholwat sebaik-baik kholwat ya di waktu sahur ya, di waktu sahur ya kira-kira satu jam menjelang subuh itu sebaik-baik Waktu untuk kita berkhawat, sebaik baik waktu untuk kita sholat malam, sebaik baik waktu untuk kita berzikir, bermunajat, melawan muhasabah terhadap diri kita. Karena ya sepanjang hari kita udah sibuk masing-masing urusan, repot. Ya apalagi berdagang berdagang, biasanya kejar setoran ini ya, kejar target, jadi sudah sibuk. Jadi waktunya sangat pendek sekali, hanya kesempatan kita malam hari. Innalillahi fiinna hari Kamu kalau di waktu siang hari udah banyak kesibukan kamu, ibarat berenang sana berenang sini sibuk sana sibuk ini. Konsentrasinya terpecah nah di waktu keinginan malam itu pun gak selalu kita dapatkan saat dimana kita bisa dengan tenang bermunajat situ sudah ada suara dapur kotak petaklotek anak-anak bangun sudah konsentrasi hilang lagi ini tidak tidak mudah untuk mendapatkan waktu terbaik untuk kita ibadah dulu orang-orang dulu biasanya di rumahnya sendiri ada musola kecil di situ dia nggak bisa diganggu kita nggak jarang kita susah danah kamar aja kurang ya <guruh> untuk anak-anak kita buru-buru tempat khaatt untuk ibadah Nah Ala kulihal dengan segala keterbatasan itu Kita berusaha untuk Sebisa mungkin Apa namanya Beribadah dengan khusus Sebisa mungkin beribadah dengan mahabah Dengan cinta Dan ini nanti akan Kaitannya dengan pembahasan kita Kita punya Rab Allah ini nekmar Rab sebaik baik Rab Wahua Rabbun Kerim Wahua Rabbun Rahman Rahim ini kita akan bahas nanti. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita pahami makna Ar-Rahman Ar-Rahim selesai sudah. Ya. Asal agama itu adalah Rahman Rahim. Kalau ini kita pahami ya, tiga bi selesai sudah. Dan jangan kita sebutkan Gak ada pertengkaran, gak ada khilaf Makanya kata Imam Ghazali, di mana ada pertengkaran pasti itu urusan dunia. Itu Imam Ghazali bilang pegang. Di mana ada perselisihan, pasti perselisihan itu dipastikan itu urusan dunia. Karena enggak mungkin dua orang yang urusan akhirat berkelahi itu mustahil. kiai kok sama kiai berkelahi, wah ini pasti urusan dunia pasti. Habib sama kiai atau habib sama habib berkelahi, urusan dunia. Karena ahlullah orang-orang dekatnya Allah yang berjuang di jalan Allah enggak mungkin berkelahi. Seperti anak-anak berkelahnya itu kekanak kanak-kanak, berkelahi, akur lagi orang tuanya mana melarangannya oh, kamu gak boleh bermain sama itu anaknya udah, kepingin main lagi <laughs> ya yeah, kan? ya karena anak gak ada dendam karena anak-anak itu adalah anak-anak surga gak ada dendam dan itu sifat penduduk surga wa naza'na bin ghil kami hilangkan dari hati mereka al -ghil. segala bentuk permusuhan dendam itu ahli surga jadi kalau kita mau lihat ahli surga di dunia, lihatlah, kalau orang nggak mau musuh orang, nggak mau membenci orang, ahli surga. Tapi siapapun yang membenci orang, baik secara dohir dan batin, apalagi ngajak orang. Wallahi, wallahi, dipertanyakan kelayakannya untuk dianggap sebagai ahli surga. Minimal bakal ngantri lah, ahli surganya masih ngantri panjang. ya Bukan, udhuluha bisalamin aminin lah masuk dari pintu manapun Masih nunggu Antrian panjang Tantang Pertanyaannya banyak Seperti orang-orang kaya Yang masuk surganya agak sulit Orang miskin mau apanya dihisap nggak punya apa-apa kok Sudah menderita di dunia Lama-lama kasihan juga kan Udah masuk aja lah <masi> Tapi kalau orang kaya nanti dulu kamu Hartamu dari mana Ainaan fakta Kamu infakkan ke siapa Ikhlas nggak kamu Kamu sombong nggak Panjang ikhlas apa? Risetnya panjang nah, nah ini sangat luar biasa Ketika Imam Muhammad Ali mengatakan Bahwa orang yang berselisih Orang yang berantem Orang yang berkelahi Pasti hanya ahli dunia itu Kalau orang di jalan Allah Bisa berkelahi Nah ini dipertanyakan ini. Ya, dia berjuang untuk apa Untuk awal nafsunya untuk apa Nah ma'izzai ar-Rahman Rahim ini penting sekali pembahasan malam ini Dan ini kunci ya Makanya saya bilang al fatihah ini disebut dengan Fatah Kalau ini sudah kita fahami Tafsirnya dan kita ayati Apalagi tafsir sofistik Yang yang gak banyak disampaikan Yang gak banyak difahami orang Terjadi fatah dalam diri kita Fathan mubina Udah jelas semua Pembukaan dan kita akan menjadi seorang yang seolah-olah terlahir kembali. Wiladah jadi Kita menjadi seorang yang ruh kita lahir kembali. Akal kita lahir kembali. Nah, kalau kita terjadi fatah dalam diri kita. Terjadi pembukaan. Akalnya terbuka, hatinya terbuka. Dan itu tujuan kita mempelajari agama. itu Terjadi fatah dalam diri kita. Keterbukanya hati, terbukanya akal Sudah Makrifat dengan dirinya akan datang Sampai akan dikirim kepada kebenaran Ditunjukkan kebenaran Dan ditunjukkan orang-orang yang bersama kebenaran Tapi kalau hatinya nggak terbuka ya sudah Masjid tertutup Waliyatuhillah <tuh> Aizai Rahimahkumullah Kita sampai kepada Ar-Rahman Ar-Rahim Mudah-mudahan waktu yang tersedia barokah dan kita mendapatkan nur di bulan Ramadhan, sebaik-baik amal di bulan Ramadhan. Entahlah, Bunda Elim nggak bisa dibayangkan kalau Nabi bilang kalau orang sekedar diamnya saja, tidurnya ibadah, Anfas hukum tasbih, nafasmu sebagai tasbih. Bagaimana nafasnya orang yang belajar? Yang belajar, belajar tauhid dan khalis, tauhid seperti ini, dan ini tauhid yang dicari banyak orang, dan nggak semua orang bisa ketemu. Bukan bermaksud sombong Tauhid yang khalis ini Yang dicari banyak orang Enggak semua orang bisa ketemu Tidak ada Kenikmatan daripada rizik ya, Khusus Dalam bentuk ilmu tauhid Apalagi tauhid Kalau kemudian memendingkan hati seseorang Mengubah sikap seseorang Menjadi seperti kemarin dalam pembahasan sebelumnya ya, Ciri salik itu adalah Orang yang Ya Perilakunya itu lembut, selembut hatinya. Ketika hati lembut, otomatis perilakunya lembut. Seperti tepung, perilakunya. Lisannya seperti tepung, kaulan layinan. Ya, dan ini rahman rahimnya Allah ta'ala luar biasa. Ketika Allah subhanahu swt mengutus Nabi Musa dan Harun untuk berjumpa dan berdialog. Untuk menemui dalam tanda kutip madunya pesaingnya, kompetitornya, syariknya, sekutunya siapa? Yang Firaun yang mengatakan, "Anak Rob Bukumul mengklaim dirinya sebagai Rob. Dan itu paling dipenjuru Allah orang ketika mengklaim dirinya sebagai Rob dalam bentuk apapun. Nah, nanti kita akan bahas masalah tentang ta'adud, ya. e, apa namanya kasratul arbab multisipilitas banyaknya orang yang mengklaim dirinya sebagai rob dalam berbagai bentuk ya orang seperti saya tugasnya mengajar bisa juga menjadi rob ketika menganggap dirinya paling benar dan kemudian wanti wanti orang awas jangan sampai ngaji kecuali pada saya nah, ini kan memposisikan dirinya sebagai rob Tama. Dalam urusan rezeki juga begitu. Ketika seorang bos mengatakan, kamu hanya boleh kerja sama saya. Enggak boleh kerja tempat lain. memposisikan dirinya sebagai rob. Rizkimu saya tangguh. Sehingga bawahnya mau melakukan apa saja. Bahkan kalau perlu membunuh orang untuk memuaskan apa? Majikannya. Bosnya. Ini kan berarti bosnya adalah rob. Dan berapa banyak rob-rob seperti ini sekitar kita. Enam. Ya, rahimahku, <tuh> rahimakumullah ar-Rahman, ar-Rahim. Ya. Ini penting sekali untuk kita pahami dan untuk mengambil berkah. Kang Arief datang memang gak dibaca dikit, udah. Baiknya gak sampai kepada gaulu, jalan, ar-Rahman. nanti baca dua paragraf itu dulu. Jalan dikruma rahmaanur rahimin ismani minar Wakilah, Al-Rahman, asal tunggu Wa atam fil ifada. Warahmatu Subhanahu wa Taala, layu sama bir alal itla, warahim yun atubihi gairuhai warulloh, wa birahmatihin harofanatu anahu Al-Rahman. Walau la rahmatu Lama arafah ahadun Anam al-Rahman Waidakannat ar-Rahmatu Ngirondatan ni'mah Au nafsan ni'mah Kama hiya Indah qawmin Fanni'amu fi al-fusi Fi al-fusiha Mukhtarifatun Wa maratibuha Mutafawitadun Fanni'matun hiya ni'matul asbah Wa Ar-Rahman <tuh> ya. Ar Ar-Rahim. Dan dalam apa namanya? Al-Fatihah ini selain basmalah kemudian diulang Ar-Rahman Ar-Rahim di tengah-tengahnya ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi ar alamin arrahman ya, maliki yawmittin. ya di tengah-tengah antara asma Allah rabbul alamin dan maliki nah, jadi di sini tidak ada pengulangan dalam Al-Qur'an tidak ada pengulangan semua punya makna khusus semua ada tujuannya khusus dan Pekerjaan Allah sendiri itu tidak ada pengulangan Alam ini selalu membaru e, Meskipun secara dohir kita Rupa kita ini tidak berubah ya, Tapi batin kita ini selalu bergerak dan terus berubah Meskipun juga sebagian ilmuwan mengatakan Tidak sel manusia juga setiap detiknya berubah Ketika kamu letakkan Ilmuwan memberi contoh Ketika kamu letakkan kakimu di satu kolam lalu kamu angkat lagi, kamu letakkan kakimu, maka ya, gerakan yang kedua itu berbeda dengan yang pertama. Dari sisi apa namanya volumenya, dari sisi kecepatannya, dan lain sebagainya. Waktunya jelas berbeda. Ya, itu beda terus. Nah, alam juga seperti itu. Allah SWT juga ini, tiap saat ini tajdid, dia memperbarui. Tajdidul haram. Gerakan ini selalu baru, selalu baru tidak ada yang sifatnya pengulangan latik menurut ahli tidak ada pengulangan dalam tajali dalam penampakan Allah ta'ala di alam wujud ini selalu baru terus dan itu sampai kapan sampai Yamul Ghama dan seterusnya karena dia tidak berawalan tidak berakhir maka okay, nanti terjadi terjadi perdebatan di kalangan kaum materialis, mereka membayangkan katakanlah jutaan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu atau berapalah. Yang penting ada satu batas di mana alam ini enggak ada. Lalu Allah kemudian ciptakan alam. Dan bayangkan kita, kebanyakan kita juga bayangin seperti itu. Bahwa kemudian ada Allah, Allah dulu ada, baru kemudian Allah ciptakan Alam, berarti alam pernah tidak ada lah kalau gitu Berarti Allah pada suatu saat Allah tidak berbuat sesuatu Namanya kholik Kalau dia tidak menciptakan Tidak disebut sebagai kholik. ya Kalau kemudian Antara Ada jarak antara Makhluk dan Allah SWT nah. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim ketika dia disan, disandingkan Rabbul Alamin, kemudian Malik Yamitin, di situ ada Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai wasat di tengah-tengah. Uh, itu memberikan sebuah isyarat ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala rahman Ar-Rahim fi kila al-alamain. Di dua alam. Di alam dunia yaitu alam tarbiyah dan alam akhirat, alam hukum, alam penetapan, alam jaza, Malik yomitin, jadi yani malik yomul jazad. Ya, maka diberikan kemudian dikasih, seolah-olah dikasih uh, kurung ya. Di alam. Rabbul Alamin, dia di alam ini, di alam dunia. Karena alam dunia adalah alam tarbiyah. Dia mendidik alam ini, alam dunia ini, semua makhluknya dengan apa? Rahman rahim dengan cintanya nanti akan anak jelaskan bagaimana perjalanan cintanya Allah perjalanan isim rahmat tajli isim rahmat di awal pembentukan dunia nah di akhirat nanti yang ya yang kebanyakan makhluk setelah melihat kebesaran Allah karena di alam akhirat itu jalannya Allah yang nampak asma koharnya Allah yang nampak asma muntakimnya Allah yang nampak semua ketakutan semua muhtadin umqni ruusihim layartaddailaihim tarfuhum wa afidatuhum wa ak semua tertunduk semua. gak ada yang berani bicara ayuhadzolim la tatakallam ay hey, orang yang dolim kamu jangan ngomong kamu sudah banyak omong sudah banyak bacot selama di dunia diam kamu ayuhal madlum taqaddam ay hey, orang yang dianiaya silakan maju ke depan kamu nuntut apa siapa yang memperlakukan kamu dengan tidak baik allah Mendirikan mahkamanya saat itu. Orang-orang yang berkuasa di dunia, justru tidak punya kesempatan untuk banyak bicara. Orang-orang yang teranian di dunia, Allah katakan kamu di depan. Nah, waktu itu, ya, semua terdiam. Lima Nil Mulgul Yom, pertanyaan. Seluruh makhluk ditanya. Lima Nil Mulgul Kerajaan siapa hari ini? Siapa yang berkuasa hari ini? Ya? Kamu pikir Putin yang berkuasa hari ini? Biden. Kamu pikir siapa? Mambu. Biden yang berkuasa? <laughs> Kamu pikir Jokowi? Ya? Siapapun. Limanil mulkul yawm. Lillahil wahidil qahar. Semua menjawab. Takwinan. Mau tidak mau mereka menjawab. Mengatakan apa? -kohar. Hari ini, milik hari ini adalah milik Engkau, Ya Allah. Tajali dari asma-Mu, Al-Kohar, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuat, yang Maha Dika, yang Maha Agung, yang Maha Berwibawa. Jabar itu nama-nama itu, Asma Ar-Rahman Rahim, seolah-olah tenggelam, tapi nanti. Nanti anak, anak akan jelaskan Dalam perjalanannya ternyata Asma Ar-Rahman Ar-Rahim menyalip di depan Mengalahkan semua itu. Luar biasa Nanti anak-anak akan jelaskan bagaimana Allah SWT dengan Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Ar-Rahman Ar-Rahim Menurut ahli lughah ya dia derivasi Merupakan pecahan dari Rahmah warahma ini sifat azali Berarti apa? Azali dari dulu. Gak ada awalannya dia. Dia yang pertama, dahulunya dahulu. Allah itu ya, Warrahmanur Rahim. kulit Allah Awid ur Rahman. Ayya mentad ufalahul asma'ul khusmi. Aku panggil Allah, Rahman. Ini sifat zat. Dia zatnya adalah Rahman. Azali. Ya. Isma'nu -mu menunjukkan mubalaga, rahmat yang luas kami Wala menurut ahli, ahli bahasa, orang, -orang yang peneliti-peneliti mengatakan tidak ada umat, keutamaan di antara keduanya. Menunjukkan rahmat yang luas yang tidak terbatas. Ya. Nah. Nah, nanti seluruh asma Allah itu kembalinya kepada ar-Rahman, ar-Rahim. Sekarang saya jelaskan sedikit tentang bagaimana Nuzulul Asma, ya, sebelum itu Aisyah, Rahimahumullah ini menjadi catatan dan muhasabah buat kita, ya. Ada satu hadis, ya. saya nggak tahu ini apa takdirnya atau memang. Biasanya saya cenderung membela yang lemah. Saya lebih senang membela, ini makanya yang kuat kan sudah banyak bela, gitu kan? Nah, hadis-hadis yang dilemahkan itu saya cenderung membela. Karena jangan-jangan yang dilemahkan itu jangan-jangan benar ini itu hadis-hadis. Ya, termasuk hadis malam ini. Ya. Antum bisa bisa setuju, bisa tidak. Ya, pada saya nggak perlu ulang, pada pertemuan sebelumnya kan ada juga hadis yang dilemahkan saya bela lagi. Nah, ini termasuk hadis yang dilemahkan. Kalau nggak salah Imam Ghazali mengutip hadis ini Imam Ghazali dalam kitab kayaknya memang sering mengutip hadis-hadis akhlak yang itu indah ahlil hadis yang orang-orang yang menganggap dirinya pakar hadis mengatakan, itu hadisnya doif tuh Imam <laughs> ya. Tapi nanti ketika kita bahas saya lebih cenderung mengatakan, lah tidak doif hadisnya Benar Tinggal pemahamannya aja Hadis itu doif bisa jadi karena kamu salah paham Kalau kamu belum bisa memahaminya, bisa belum bisa menguraikannya. Nah ini arti sini. Aksarul ahli lujana albol ya, dari al ablah. Uh, al ini bukan orang yang goblok orang yang bodoh, bukan. Orang yang ibaratnya itu ruhnya itu seperti cermin yang bersih, tidak kotor. Apa adanya. Iya, iya. Apa adanya. Nah, itu orang yang tidak terhijab oleh dirinya itu albul. Dan orang-orang seperti itu aksar ahli jannah. Orang penduduk surga itu dari mereka. Bukan ahli Bukan. Ya. Maka nanti ada pertanyaan begini. Dan ada diskusi begini. Siapa yang lebih berhasil dalam suluk illallah orang alim atau albulh? Okay. Atau orang-orang yang okay. Iya Atau orang-orang yang biasa ya, Jadi dari sisi belajarnya, dari sisi sekolahnya, dari sisi kehidupannya Dari siapapun, biasa-biasa saja Tapi potensinya besar Tidak ada hijab dalam dirinya ya. Siapa yang lebih yang lebih berhasil? Ini juga pertanyaannya yang mudah dijawab Bisa jadi setiap orang Ketika ditanya, "Ini punya jawaban yang berbeda-beda. Siapa yang lebih berhasil dalam suluk ilallah, dalam perjalanan menuju allah?" Orang biasa atau orang alim? Menurut Tante, "Pak tahu gimana?" Menurut Antu? Orang "Biasa, tapi hatinya bersih." <laughs> orang biasa, hatinya bersih. Berarti orang alim kurang sukses karena ilmunya ilmunya ya, <laughs> ya oke okay, itu satu jawaban ya, lebih baik orang yang alamat, tapi ya. Ya, nah kalau ada orang alim tapi memang dia tidak terhijab oleh dirinya dia tentu akan lebih cepat berjalannya dia akan lebih berhasil ya ini termasuk ya dia tidak ada gurur dalam dirinya tidak ada takabur kalau masih ingat pertemuan sebelumnya sudah ana sampaikan Hijab pertama, itu hijab yang paling tebal Yang menghalangi seseorang dalam suluk ilallah Adalah hijab hurur dan ujub Nah, kebanyakan penyakitnya orang alim itu apa? Ujub dan hurur Kebanyakan, saya tidak katakan semua Kalau katakan semua, saya termasuk nanti <gul> Ya kan? Anda tidak mengatakan kul Ketika itu mengatakan apa? burung gagak biru oh Ya, enggak bisa semua burung gagak Ya ada yang hitam, kebanyakan hitam. ternyata burung gagak hitam, baru diklaim klaim keadaan yang putih. Baru dikatakan katakan kulul aswat, benar. Setiap perempuan yang diperbetulan pasti cantik, ya kan? Nanti klaim begitu, yang benar dulu, sebentar dulu begitu nanti jatuh sepuluh. Nanti ngelihatnya malam atau siang? Iya pasti cantik ya. kalau lagi laki tampan nah Siapa yang lebih berhasil Dalam uh, suluk ilallah nah, Itu tadi sebenarnya tidak bisa dikatakan Orang yang sederhana, orang biasa lebih berhasil Orang alim kita juga Terpulang kepada Masing-masing Kalau orang alim niatnya teski atau naf Banyak orang-orang Orang-orang alim dengan latar belakang alim ketemu ala- al mereka lebih cepat. Lebih cepat. Kalau memang ya itu tadi, orang alim yang sudah tidak ada hijab dengan dia. Tapi kalau tolak boleh ilim untuk bikin dapurnya ngebul, untuk mencari hada, repot. Itu terah hijab. Atau untuk cari umat, banyak kebanyakan umat. Cari magom. Nah ini bisa hijab. Dan di sini, ilmu dikatakan sebagai al-ilim huwal hijabul akbar. Ilmu akan menjadi hijab yang paling besar. Itu menghalangi seorang dari pejalan menuju Allah itu yang disatukan oleh Nabi nanti di hari akhir. Adab. Yang pertama kali diadab oleh Allah sebelum penyembah. Berhala siapa? Alim mutahatid al-ulama ulama su Kata saya dikenali, Sin Fan. Kau ada dua kelompok yang bikin punggungku remuk. Ini istilah bikin punggung remuk ini. Artinya, saya betul-betul tidak suka, saya betul-betul. Pinky, saya betul-betul tidak. Apa namanya, bisa bersahabat dengan dua kelompok ini. Ini yang perusak. Yang pertama, apa? Alim, mutahatib. Orang alim nggak ngamalin ilmunya. Wajahil mutanasih Orang jahil Orang gak ada persiapan ilmu Gak niat belajar Gak mau belajar tapi ahli ibadah Nah ini bisa sesat ya <tuh> Nah ya Aksaru ahli jannah al-bud Meskipun hadis ini banyak ditauifkan oleh pakar-pakar hadis. Saya menduga kalau tafsirannya benar apalagi orang sekelas Imam Ghazali mengutip saya untuk hadis ini sahih dalam pandangan saya. minimal dalam saya setujulah dengan ya, Imam Ghazali. Teman-teman ya, yang tidak setuju Yang akan apa-apa mentahki kembali ya. <tuh> maknanya seperti apa pemahamannya seperti apa. Karena Al-Qur'an mengisyaratkan hal yastawil ladina ya'lamun la ya'lamun. Bukan al ini bukan berarti orang jahil, apalagi jahil murakaplah. Orang dengan kesederhanaannya, ya, tidak ada hijab, dan dengan pemahamannya usul kepada Allah. Dan banyak contoh-contoh seperti itu. Ya kan, saya sudah sering, saya nggak mau ceritakan lagi lah. Orang-orang yang sofa'ul galab, dia hatinya bening Tapi secara tahir, tidak ada status sosialnya biasa. Belajarnya juga biasa-biasa. Tapi karena hatinya pergi, nah Allah kasih nur. Nah, ini cerita-cerita seperti itu. Kalau kita koleksi ya, sampai sehubungan. Enggak orang buta huruf, enggak bisa ngaji, enggak bisa apa. Tapi karena bayar zakat, hatinya bersih, suka nolong orang, Allah bikin dalam satu malam bisa baca Al-Quran. Bukan tiba-tiba hafal Al-Quran. Banyak bisa baca. Bua itu bukan para nabi, petani bisa. Ketika Allah kasih nur ke dalam diri seorang Allah enggak peduli siapa orang ini. Tapi kalau ketika sudah hatinya sudah bersih tidak ada cinta dunia Allah kasih. Allah tinggal kasih. konfayakun fayakun. Siap. nah Wa alhamaha bujur. Bujurah wa taqwa. Oh. <tuh. <tuh. <tuh. Aa <tik> Kembali kepada pembahasan kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Hmm, hmm. Ya. Nah. Nambah suara. Mau <tik> apa nama itu, Itu tadi yang kecil toh. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah. Allah Subhanahu taala, ya. Ketika dia gaib, dia katakanlah gampangnya itu. Allah itu tidak ada teman saat itu. Dia sendirian, gaib di alam gaibnya, ya kan? Tidak ada makhluk sama sekali. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian ingin menciptakan makhluknya. Ya, maka aras sering kita dengar, ya, ars, ya, arsuhu. Wakana arsuhu alal ma yang aras arasnya Allah arasnya Allah itu tentu mungkin pernah dengar pemahaman tentang aras dan ada masalah, apa himpunan pemahaman-pemahaman itu nggak masalah ini salah satu tambahan sekarang pemahaman baru tentang apa makna aras ya sepanjang yang saya pahami ini juga belum final bisa jadi nanti kita gali lagi kita pertanyakan lagi kita dalami lagi aras di sini salah satu makna hakiki aras adalah ilmunya Allah terhadap makhluk-makhluk. Itu namanya ars. Ya. Nah setelah ilmu tadi dalam bentuk ilmu kemudian mewujud, setelah mewujud, ada rupanya, ada bentuknya, bertajali, disebutnya kursi. Ya. Wasi'a kursi yuhus sama wati wal ars. Jadi ars ini masih dalam ilmunya Allah SWT. Ketika sudah mewujud, disebut dengan apa? kursi ya kursi sudah ada tempat duduknya sudah ada apa sudah terjadi sudah bertajali nah saya kasih contoh begini ya ketika seorang tukang bangunan sebelum membangun sudah ada enggak bangunan itu gambar bangunan itu nah, ada di otaknya nah itu namanya di arasnya dia di otaknya dia gambar bangunan itu nanti maju seperti ini lima tingkat cukup lima tingkat <laughs> lima tingkat misalnya <laughs> ya kan perlu pakai lift atau enggak tidak ya, perlu ah <laughs> ya lift buat orang-orang manual nanti bisa naik ya kan ada liftnya ya kan nah gitu nah ketika tadi apa namanya desain tempat atau dia ya, orang yang menggambar sebuah bangunan ya itu sudah ada bentuk gambar itu di mana sebelum dunia nyata ada di mana? di dia seperti ini, namanya bentuknya seperti ini ukurannya seperti ini. ini namanya di arasnya dia nah ketika sudah menjadi, bangunannya sudah terjadi namanya kursi, kursi. Alami, alam ini, alam wujud ini termasuk kita dulu di mana kita semua ada? kita dulu bersatu di mana? ketemu di mana kita? di arasnya Allah di situ Abu Jahal, Abu Lahat, Abu Nawas, Abu lagi <tik> <tik> semua kumpul jadi satu. Di arusnya Allah, gitu kan? Masih potensi. Baru setelah itu. itu. Semua itu bercampur, kemudian berpisah, mencari itu. Ketika dikursi, kita Manusia terpercaya di manusia, hewan terpercaya di hewan. Tuh. Tumbuhan terpercaya tubuhan dan makhluknya. Makhluk. Tapi semua sebelumnya di Allah. Dalam is ini namanya ketika di ares ini berarti semua makhluk berada dalam Asma Allah, ya. Ya gabit, gabit itu menahan. Tertutup. Pegang. Nah, setelah di, di kursi mereka bertajali dalam Asma Allah ya basit. Terbentang, hamum basit. sudah keluar. Sibarat bayi itu sudah berosok Dalam Nah Disebutkan dalam keterangan Kata Ibnu Arabi. Ternyata saya ada saya teliti Nanti pada pertemuan berikutnya detailnya, Dalam hadis juga Disyaratkan bahwa Asma Allah yang memberikan Syafaat itu awaluman Yaswa yang pertama kali memberikan Syafaat itu isim ar-Rahman Awal lumayan Pak. Yang pertama kali. Maksudnya apa? Allah bisa nggak? Allah ada untuk dirinya sendiri, bisa nggak? Halo. Allah ada untuk dirinya sendiri, bisa nggak? Ente nggak ada ente semua sekali. Nggak ada alam, nggak ada siapapun, bisa nggak? Enggak Nggak ada lu nggak ramai. Ya kan? Bisa nggak? Terus makhluk protes nggak? Enggak ada yang. Allah kamu sendirian buat apa? Makhluk nah akan mengatakan begini, "Enggak, Kamu ngapain, saya sendirian. Enggak ada, mungkin, kamu nggak ada siapa yang protes Saya kan enggak <tokrisi> ada yang sehat. Saya Kita berandai-andai, protes mati lagi, deh. Allah, Akbar. Allah. Allah, ada untuk dirinya sendiri Gak ada siapa? -apa. Bisa? Masuk boleh Allah, Mungkin Allah, Mungkin tidak? Mungkin, mungkin. boleh <laughs> mungkin bisa mungkin itu Allah kan anak anak nggak anak nggak kebayangkan anak pernah kasih per, anak kasih contoh begini pernah kan pernah nggak kasih contoh ada satu perempuan cantik ya kan perempuan cantik sekali dia tinggal sendirian satu kota gak ada orang lain cantik banget terus dia dia lihat cermin dia lihat cermin apa yang terjadi ketika yang dilihat termen kamu kira-kira apa komentarmu? Tanya hmm. maksudnya? Hmm. Gak ada bandingannya dan dia tinggal satu sendirian jadi kota itu. Hmm. Tidak <tuk> ada cantik apa apa. Duara -duara. <tuk> sendirian dari mana? <tuk> ya iya. bisa Terus dia, dia? di dalam rumah atau keluar rumah? <tuk> buat apa ya kan? orang ya. begini. Loh, Loh, kamu cantik-cantik, sendirian. Kau kamu bercermin, kamu ini buat apa? <laughs> Jamalmu ini keindahanmu, mubatir. Nah di situ oh, ini ini Allah. sekedar tamsil saja. wujud. Nah. Mungkin, Mungkin wujud, ya. Jadi tidak memerlukan makhluk iya, ya. Loh, ya, hanya sifat kita yang bersifat mungkin dan itu mungkin itu merupakan sifat Allah terserah. Hmm. Allah wajib terwujud. Hmm. Hmm. Hmm. Makanya di sini ketika kita kita membahas relasi antara Allah, subhanahu wa taala, makhluk ini ini pembahasannya tidak mudah. Ya. Jadi memang ini perlu didiskusikan Ya bukan masalah Allah itu berkuasa cuman, tidak. Cuman gini pertanyaan, huh? Mengajak jadinya pertanyaan gini. Kenapa Allah menciptakan kita gitu aja? Iya. Lah kan, makanya tadi kita kasih tamsil seperti itu. Tamsil tadi untuk mendekatkan ini. Supaya mau menciptakan. Nah, supaya alasannya Allah menciptakan seperti perempuan yang tadi sendirian, Allah, cantik Allah. luar biasa, kan Mubadir kecantikannya. Tidak ada yang menikmati keindahan ini. Akbarnya Allah, kekuasaan Allah dari mana? Dia sendirian di kota itu. Maka apa? Harus ada orang lain untuk menikmati melihat kecantikan si perempuan ini baru kemudian itu perempuan itu punya alasan itu dia zuhur menampakkan diri. Nah, baru dia keluar, ya kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha indah Imah ini, Allah katakan, aku kepingin dilihat. Aku kepingin diapain saja di pingin gitu. ingin dikenal. Keindahanku ini ingin dikenal. Maka ketika pingin dikenal, ya harus saja dia ciptakan. Orang yang melihat kecantikannya, orang yang melihat keindahannya jadi, melihat keindahan Allah itu adalah makhluknya. Ya, butuh tapi dalam terhidup ya? Butuh dalam terhidup. Oke, okay, nah, anak ini segera tadi kembali ke sini, ya. Allah sendirian tadi di alam arusnya itu, makhluknya semua ada, ya. Dia ingin ciptakan. Ya. Nah, Allah bisa saja tidak menciptakan. Dia punya hak untuk tidak menciptakan. Ya, mungkin. Tapi, dengan asma'nya ar-rahmat Allah punya alasan kuat dia ya, untuk menciptakan makhluknya. Nah, keberadaan makhluk itu ya terjadi ya, pertama kali yang memberikan syafaat itu adalah asma ar-rahman. Di sini Allah Subhanahu Al wa taala dengan sifat ar-rahman-nya dia beralasan untuk menciptakan makhluknya. Ya, beralasan untuk menciptakan makhluknya sehingga kemudian di sini ya Ketika makhluknya sudah berwujud, ya kan? Di alam kursi ini, kursi ini makhluknya sudah mengada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala sebelumnya ini sekedar permisalan ya untuk mendekatkan pemahaman saja. Ya, ya. Wailah Allah enggak ada seperti itu, cuma ini pemahaman. Berarti Allah itu untuk Ya dengan isma rahmannya ini Allah itu menciptakan karena asma rahmannya. Iya. Artinya kalau nggak ada asma rahman misalnya asma asma yang lain, ya nggak mau ciptain, ngapain ya nah, Ya kanggur, ya. Dia ya, sendiri sifat, aja. Sifat rahmanya kan gak ada buat apa? Nah nanti ini, pun, nah, sifat yang terakhir nanti yang terakhir ya wah akhirum yang terakhir yang memberikan syafaat tidak asma ar rahman. Jadi keberadaan makhluk ini karena asmanya Ar-Rahman, ini diselakan oleh hadis yang sering dikutip oleh orang sufi, Tuntusan Jarmahdiyah. Aku baginya perkendaraan yang tersembunyi, lalu aku suka, aku cinta untuk dikenali, lalu aku ciptakan. Karena dorongan asma Ar-Rahman ini, Allah ciptakan makhluknya. Jadi manusia ini diciptakan karena apa? Karena mahabba azaliyahnya Allah SWT. Rahmatilah sifat mahabba itu, dengan bahasanya mahabba. jadi manusia diciptakan karena apa? Karena asma rohman atau ka karena asma al muhid sama aja. Karena nggak mungkin ada rohman, nggak ada makhaba dalamnya nggak mungkin. Gitu kan? <tuh> jadi manusia diciptakan karena asma rohman dan terakhir nanti wah terakhir ya terakhir yang memberikan syafaat nanti adalah kembali kepada asma rohman. Artinya apa? Ya, nanti kita nanti ketika di hari akhir nanti di hari itu juga disarankan itu dan terjadi perdebatan hangat itu di hari akhir ada orang-orang yang hatta syafaatnya Rasulullah nggak mampu untuk menjamah orang ini karena saking luar biasa luar biasa jahatnya jadi saat syafaat nabi ini nggak cukup untuk bisa menyelamatkan orang ini lagi sini asma ar rahman turun untuk bisa menyelamatkan orang ini saya kasih contoh begini ya disini, Terjadi nanti, perang. dalam ini sama sekali ini sekedar untuk mendekatkan pemahaman dalam diri Allah. Terjadi perang, perang itu begini: orang ini masuk pagar, dimasukkan neraka, atau dikeluarkan disuarkan, diselamatkan. Terjadi perang, berarti saya kasih contoh begini: karena kita manusia ini adalah penyebabnya Allah, kita punya sifat-sifat yang ada juga pada Allah. Kita kasih ini, ini contohnya Pak, Pak, siapa Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak Parno punya orang punya masalah ada orang klinnya dia misalnya kasusnya begini hartanya diambil baik karena utang nggak bisa bayar atau apa akhirnya orang itu nuntut ya kan Pak Parno sebagai misalnya lawyernya atau sebagai ahli hukum menyarankan juga tuntut aja tuntut bisa Ini karena sudah jelas bukti buktinya orang ini menyimpangkan harta sampean ngambil atau apalah ya urusan harta bisa dipenjara ya kan bisa dihukum berapa? Bisa dukung minimal tujuh tahun, pasti masuk penjara. Iya kan? Nah, ini berarti apa? Ketika orang itu menuntut, iya kan? Dan sampai juga mengiyakan supaya dituntut. Yang apa yang tampak pada waktu itu? Apa nama? Apa Is... Asma? Apa yang muncul? Asma membagi, membalas dendam. Itu manusia, kan? Gitu, bikin balas dendam orangnya. Doanya harus dihajar, ya. Nah, ini kemudian di sisi lain. Tadi, tadi klinia orang tadi dilihat, uh oh, dia punya anak kecil, kalau di penjara nanti makannya gimana? Perang ya? Perang. Ya, perang ini. 7 tahun ini nggak mudah, apalagi, ya betul, saya puas dia masuk penjara, ya kan? Hmm. Uang saya nggak balik, nggak apa-apa, yang penting lebih penjara, ya kan? Tapi secara manusia, saya kelihatan nanti anaknya gimana? Anak kecil. Apa dosanya anak kecil? Bisa jadi anak ini anak baik. kita nggak tahu kan? Apa dosanya? Istrinya baik. Nah, di sini terjadi perang gitu artinya dia mana -mana, dia. jangan terusin atau kan sudah berjalan hukum apa katakanlah setahun dua tahun kita pilih damai aja dia dijauh hukumnya nggak sampai tujuh tahun dua tahun tiga tahun aja buat pelajaran buat dia saya kasihan betul. Nah Allah swt itu nanti di hari akhir juga gitu ketika memberikan syafaat kepada hambanya biar bahkan Rasulullah nggak nyampe untuk bisa menyelamatkan orang itu. Tapi Allah taala dengan asma Ar-Rahman kemudian mengangkat orang itu. Lagi di sini terjadi perdebatan, apakah neraka itu abadi? Aha. Neraka abadi atau sisanya yang abadi? Atau bisa jadi, atau mungkin tidak, orang dalam neraka tapi dia nyaman-nyaman saja, tidak disiksa atau dikurangi jauh siksaannya bisa sana. Saya mau berpikirnya ya, berpikir seperti ini. Kalau itu enggak ada, kita tidak akan sampai kayak makhluk gitu, kan? Kenapa? Iya, pakai ada pertimbangan dosa. saya bilangnya ya, untuk contoh ya, mendekatkan. Bukan seperti kan. itu. Kan dalam diri Allah kan ada asma roh mana, itu ada asma-asma itu. Itu hanya untuk ini bukan berarti Allah seperti itu. Berarti Enggak, ini sekedar untuk mendekatkan pemahaman. gambaran saja. Tapi tidak seperti itu. Tidak masalah tidak. Kan kita perlu contoh-contoh untuk memberikan pemahaman ini. Ya silakan gak apa-apa, ini kan diskusi. Gak apa-apa. Iya, apa-apa. menerima Ya, gak apa-apa. Di dalam zat Allah itu memiliki dua sifat yang bertentangan nah. Yang kalau Kalau orang yang... Menyiksa Saya ini lagi kasihan nih ya? Muncul pada diri saya Maka dalam diri saya tidak ada muncul Enggak. Sifat uh, uh, uh, Menyiksa karena yang lagi muncul itu satu, gitu. jadi sehingga tidak ada tumpukan sifat yang bertentangan dalam satu waktu kepada satu objek. Ya. Tetapi untuk Allah, bersamaan tidak boleh saling menafikan. Dua sifat bertentangan, ya, bertentangan sifatnya tetapi menyatu di dalam diri Allah di dalam satu waktu yang sama. Nah, kemudian implementasinya yang muncul itu yang mana? Begitu yang yang yang jadi persoalan Kalau untuk kita... pemahaman Allah ya. Enggak ada pakai berurutan. Saya sekarang kasihan, besok saya benci. benci. itu itu sifat berurutan, itu, itu sifat manusia. Manusia. Untuk Allah tidak demikian Tidak. Dua hal yang bertentangan contoh sifat Allah Zohir, dan batin sekaligus kamu tobat aku terima kamu enggak tobat aku genyer gitu kan <tuh> yang enggak, -enggak otomatis genjor juga genjor <tuh> <tuh> juga <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Allah itu mengampuni kepada yang dikehendaki ya ya meskipun orang itu berbuat Allah mengizinkan mengampuni mengampuni saja nah, selesai karena itu sifat uh, otoritas Allah dan tidak ada yang menuntut Yalah, siapa -siapa. Ya. Begitu jadi memahami sifat Allah itu hmm. uh, uh, tidak boleh ada sifat berurutan. Itu saya sekarang uh, suka, nanti satu jam berikutnya tidak suka. tidak suka. Itu si manusia, Allah dalam Allah itu suka dan menyiksa. Itu bersamaan gitu sifatnya. Jadi oleh karena itu Yang kemudian di Dikatakan bahasa dioperasikan oleh Allah itu Sifatnya mana ya? ya Ya terserah terserah Allah Begitu Tetapi pada saat Allah Rahman kepada kita Tidak berarti Sifat al-muntakim Itu hilang pada diri Allah Karena sifat Al muntakim Tetap menyatu Nah itu uh, uh, Keunikan di dalam memahami sifat-sifat Allah begitu Sekiranya nah itu penjelasan Habib itu dunia. nah, nah Mas asandum itu sebuah catatan berharga ya, untuk apa namanya menghangatkan diskusi kita tentang bagaimana apa dominasi ya, galabah eh, asma ar Rahman ya. eh, rahmatu rahmati ya. Itu sabakah derahmati gitu. Rahmat itu mendahului murkaku. <tuh> itu tadi sekedar contoh saja, Pak Ujang. Saya setuju bahwa memang kadang-kadang kita kesulitan kita pemahaman-pemahaman yang tinggi seperti ini kita kemana kita bisa turunkan. Mau tidak mau harus ada contoh-contoh dan permisalan-permisalan itu memang kadang-kadang itu kan itu memang iskalnya seperti itu dalam contoh kita kita sepakat bahwa lah iskala fil misal. Contoh itu nggak bisa didapat, hanya sekedar contoh. Kecuali contoh itu dijadikan sebagai uh, pegangan, masdar lah. Uh, tapi hanya sekedar untuk ditegrip, tegrip lil adhanunan untuk mendekatkan kepada pemahaman. Kadang-kadang kita terpaksa menggunakan contoh-contoh ini, karena memang pemahamannya agak serius ini, dan jarang kan pembahasan-pembahasan seserius ini disampaikan. <tuh> nah, kita kembali. Uh, tentang uh, ar-Rahman, ar-Rahim dalam dalam Bismillah ya. Jadi sifat rahman ini, sifat rahmat itu, uh, itu menjadi sebab, itu menjadi alasan munculnya duhur dan burus al-maujudat, maujudat ini burus. Dapat izin untuk muncul. Wailah, kalau Allah tidak waktu itu tidak mengizinkan dengan sifat ar rahman muncul duhur, enggak ada makhluk yang muncul. Permisalan, ini lagi-lagi permisalan, Tamsil untuk mendekatkan lagi. Misalnya gini, ada makhluk di bawah laut. Semua makhluk di bawah laut. Kan banyak itu macam-macam ya. Tapi tidak ada satu penjaga laut mengatakan tidak boleh ada satupun dari makhluk yang ada di bawah laut. Ini muncul ke permukaan, yang nggak akan muncul ke permukaan. Wailah semua di dalam. Dan buahnya. Makhluk-makhluk kita sendiri gak akan kenal, ahli. Ikan pun yang pelayan, nelayan yang paling top pun gak akan tahu jenis-jenis ikan hangim banyaknya gitu. Itu sebuah tamsil saja Kita dulu kita dulu itu berada dalam arasnya Allah SWT Dan di waktu itu kita saling mengenal Setelah di dunia kita lupa Alastu birokum itu dulu Ketika Allah sebelum nurunkan di dunia nanti kaitannya dengan rububiyahnya Allah Alam Allah, ahad ilaikum ya bani adam Ya. Allah, bikin Allah, syaitan. Allah bikin janji kepada kita Alastubi Ya, Saya Saya mau turunkan kalian Saya nggak mau tahan kalian di alam Arasku tadi, seperti tadi ya Ini sekedar Di ilmunya Allah lah Allah itu ada semua makhluknya Tapi Allah bilang saya akan turunkan, oke okay. Karena asma aku didorong oleh Asma Ar-Rahman, Ar-Rahim Supaya menurunkan kalian semua Di alam wujud ini karena kalian dalam bentuk materi mau nggak mau harus turun ke dunia. Dan kalau materi, ruh ini perlu sebuah wadah, makanya dikasih wadah jasmani. Turun ke alam dunia, namanya kaus nuzul. Nanti kalian harus kembali lagi kepadaku ku. Kau suud, baik lagi kepada aku. Turun, dikasih ijazah oleh Allah swt, diizinkan oleh Allah swt untuk turun. Kalau nggak diizinkan seperti tadi, makhluk makhluknya ada di bawah laut, itu nggak akan bisa muncul ke permukaan. Nggak akan tuhur, nggak akan tampak. <tuh> nah. Nah, waktu itu ini menurut ahli ma'rifat ketika makhluk masih di alam arasnya Allah sebelum turun di alam kursi, mereka semua menderita. Kita harus berpisah. Kita nggak bisa, kita nggak bisa sempurna di sini. Kalau kita mau menyempurna, kita harus turun ke bawah. Harus ke dunia. Nah, dunia ini menurut ini, apa keterangan adalah majarul aulia Tempat dagangnya Para wali di sini rijalun la tulihim tijaraton wala baylun Di sini adalah majja tempat berdagangnya berniaganya auliya dunia ini dengan melalui dunia ini orang bisa kemudian wusul dan mutahid dengan Allah Subhanahu wa taala Jadi ibaratnya ketika di alam aras itu semua makhluk itu terpenjara baru kemudian setelah lepas di alam kursi, mereka semua Merasakan kebebasan Dan memang buktinya manusia adalah makhluk yang bebas Sebebas-bebasnya Bahkan kemudian menganggap dirinya Sebagai sahibullah aras Tuhannya itu saya kok, bukan gusti Allah Kata Allah sudah saya turunkan kalian Sudah saya bebaskan Kalian lupa kepada saya Nah itu namanya di alam Di akhir dalam surat apa namanya Araf itu kan diisyaratkan. Saya nggak, saya nggak tahu pernah cerita di sini atau tidak. Saya baru dapat pemahaman ini belum lama ya tentang alam. Itu alam apa? Alam ruh, alam atom kita nggak pahamnya jelas. Karena ayatnya itu mutlak. Semua manusia pernah bikin janji, tanpa terkecuali. Alastubi robiqum ya itu. Kolubala. Lah itu ada satu tamsil kayak Ibakir, ya. Menarik itu contohnya Jadi ada eh, Ada so kisah sufi Ada seorang raja eh, Raja ini dia berburu Dia berburu Ke satu hutan di, Dikawal sama apa namanya Petugas-petugas Kerajaan Lalu ketika dia berburu kok lihat ketemu di hutan Ada perempuan cantik Akhirnya dia berubah pikiran Dia ngomong kepada Orang-orang yang nemeni saya mau berburu yang lain aja, lo berburu apa? <gitulah> <gitulah> saya namanya udul ya, saya mau ganti niat aja Loh Raja katanya mau berburu sudah bawa ini apa ini, tombak apa ini, panah apa lo ini, ini, ini buruan yang lebih nikmat dari Singkat cerita akhirnya Ketemu perempuan ini yang diburu oleh raja, sami kemudian dikawin perempuan ini. oleh Raja di hutan itu kawin, kemudian raja bilang gini, "Dah, ya, saya ini raja. Nanti kamu ketemu saya, ini kasih alamatnya." Ini, ini. ya, nanti kamu ketemu saya ya, ke di istana ya. Kemudian kalau kamu lupa nah ini berkaitan dengan alastubirobikum ini, ini tafsirannya Kalau kamu lupa, nih saya bawa cincin Ini ini, bawah. ini ada, setiap raja zaman itu Punya khotam namanya Ini ini yang punya Cuma saya Identitas, Identitas. Ini cincin raja Kamu tidak akan dihalang-halangi oleh pengawal istana Siapapun, kalau sudah ketemu ini Pasti kamu orang istimewanya raja Kamu pasti boleh masuk Ngerti ya? Ya yes. Singkat cerita setelah setahun apa rupanya perempuan ini hamil, hamil punya, ya udah inget alamatnya apa istana itu ketemu. Subhanallah dia lupa cincinnya itu hilang, cincinnya hilang. <tuk> <tuk> Dalam cerita itu cincinnya hilang kan? Istana dia. Kamu siapa? Saya perempuan saya istrinya raja. Mana? Kok? Mungkin raja gak pernah punya istri seperti. Itu. Ini anaknya lihat ini, mirip lah. Gak, gak, bisa kamu. Banyak yang mengklaim-klaim begini, apalagi menjelang baran ini. <laughs> <laughs> Allahu Akbar. Gak bisa ini. Buktinya apa? <laughs> Buktinya apa? Krokoi. Pikir jenjennya tadi kan? Ya Allah, hilang. Hilang. Kemudian datang ke raja, panggil aja Raja, kamu ngasih ingat kan saya waktu di hutan kamu yang enggak jadi berburu siapa kamu ya, tuh, bilang siapa kamu Lu. saya raja saya raja, saya istri raja ini ini ini, waktu itu kita berdua lu. masa ya, orang cincin, orang ngaca, sampai halal detail maaf maaf -ma itu diceritakan yang perempuan, Enggak ingat juga, kata perempuan itu, walah oh, itu kalau hanya cincin itu ya bisa mengingatkan ini, betul-betul raja itu lupa nah itu dunia itu seni itu ahli makrifat menggunakan cerita ini untuk menjelaskan ayat alastubirabikun itu bahwa di alam itu sebelum alam dunia ini kita sudah bikin janji sama Allah swt kita berasal dari Allah swt semua Allah kasih Allah berikan hal yang paling khusus yaitu cincin itu apa itu ibarat ruh kita wanafaktu fihi ruhi dalam setiap diri kita ini ada cincin raja cuma kita nggak nyadari Cincin raja itu nafahnya Allah swt, tiupannya Allah. Setiap manusia ini tiupan Allah swt, dan kita masing-masing punya itu. Itu wilayah khususnya Allah swt. Ya kan? ya? Iya. Ya. Ya. Tiupan ruh itu adalah dari Allah swt. Itu wilayah khususnya Allah. Ibarat cincin tadi, stempel setiap kita. Manusia itu punya stempel, ibarat cincin tadi itu. Setiap manusia stempel Gusti Allah, stempel, stempel, stempel bahwa kamu adalah tanda milikku setembelnya lontur sibghatullah wa man ahsan nah, cuma <nowhere> bukan, bukan <trolls> terhijab terhijab ya nanti juga ketemu kalau udah di ketemu itu malik ini udah keraguan ketemu lagi. Untuk itu, dulu, itu Tidang, ini, tuh untuk ini, karena bisa berarti itu juga sombong, bersih, terakhir di Sitrika Ya, udah jadi, gak boleh mandi. pernah kita masalah ini enggak? ayo indah. beli pernah tidak konakan pangeran mengatakan anak loh kembali akhlah iya. tapi laku perbandingan ya pangeran kecil beli on dokteran dari dari lat itu tidak perlu perbandingan karena okay, allah tidak tidak bisa dibandingkan sama apapun oke saya selan selanjutnya sedikit ya kadang-kadang kursi juga disebut sebagai ars mengatakan kursi itu ya itu ars. sebetulnya kursi itu merupakan tafsir daripada ars ars tadi itu seluruh makhluk masih kelondongan ya kursi ini yang sifatnya sudah rinciannya sudah terbukti. sudah terbukti itu namanya kursi <tuh> jadi ars tadi merupakan ilmu hak, hakikinya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap seluruh makhluk sudah dia rekam semua ilmu sudah tahu semua Wakana arsuhu <tuh> alalma ini juga semakin menegaskan Wakana arsuhu al Allah ta'ala itu alalma di seperti air. Maksudnya apa ini <juga semakin> <tuh> ini ini tafsiran sufistik ya orang itu ketika dia memang yakin dirinya itu berasal dari arasnya Allah kalau mau kembali kepada arasnya Allah itu harus jadi air maksudnya apa ruh inti harus latif ini akan kembali kepada Allah seperti air dan air itu sifatnya apa makbul air itu sifatnya dia menerima apapun dia tidak menentang apapun lihat air apa aja bisa dilewati ya kan tidak seperti api kena air mati dia tapi air itu tidak dia tidak ada sifatnya air itu mentok selalu berdalam air, air itu berjalan terus tapi nggak pernah kembali ya yeah. <laughs> dia dia tidak ada tidak ada mentok, tidak ada batasan, ya kan? Dia kobul, dia itu sifatnya kobul. Dia menerima apa saja, nah. ya. oleh karena itu, oleh karena itu, ya, ini, ini sebagai apa namanya penutup di sini, ya, pembahasan ini. Jadi, kesimpulannya adalah seluruh makhluk ini, ya, kan, diciptakan karena asma Ar-Rahman tadi, karena dorongan asma Ar-Rahman ya lah itu disebut dengan rahmatnya umum rahmat turun dari rahmatnya umumnya Allah Subhanahu Wa Taala dan seluruh makhluk itu ibarat seperti satu cahaya waktu itu bisa disebut nur bisa disebut ya aras itu nanti sebutannya itu ketika di alam aras itu bisa disebut nur bisa disebut wajah wajah Allah bisa disebut dil dan masih banyak sebutan-sebutan lain itu hanya sekedar sebutan saja <tuh> nah, nah di alam itu ya ada dua penampakan ya, penampakan yang pertama ya madhar yang pertama ya yaitu nur yang dia cocok ya atas seluruh ya, seluruh wujud yang ada pada Makom ars tadi dan dia menjadi rahmat umumnya, menjadi rahmat umumnya Allah Subhanahu wa taala rahmat hmm. amnya oleh karena itu di sini Rasulullah disebut sebagai rahmatan lil alamin rahmatan lil alamin karena Rasulullah ya ketika setelah turun di alam arsy tadi ya dia merupakan ya tajali penampakan yang sempurna dari nurnya Allah SWT Karena itu dia disebut dengan rahmatan lil alamin atau disebut dengan nur lil alamin sama saja. Jadi ruhnya Rasulullah merupakan penampakan sempurna dari rahmat umumnya Allah SWT <tuh> nah. nah, yang lain. Nah, ya tadi itu seperti dalam cerita raja sama perempuan tadi kebanyakan udah lupa. Ya, seperti raja sama itu tadi lupa, bagi cincinnya hilang, udah nggak ada bukti lagi sudah. Padahal sudah pernah menikah. Tanah kuhul asma, ketika kita disana, di sana di arus itu kita menikah. Tapi pernikahan tanah kuhul asma antara asma-asma itu menikah, semua bertemu di situ. Tapi setelah turun kemudian bercerai. Nah, ketika bercerai lupa. Ya. <tuh> nah, ketika di apa namanya di alam Jasmani itu di alam rohani. Jadi ketika di apa namanya di di aras tadi itu ada dua penampakan di alam rohani itu Rasulullah adalah penampakan sempurna dan di alam jasmani wujud ruh itu jadi surga. Surga itu sebetulnya tak daripada ruh tapi dalam secara dohir itu surga. Maka dikatakan surga itu ya, <coughs> Adalah tajali dari ruhnya Rasulullah secara fisik ya surga ya, Karena itu ya Rasulullah itu ya surga itu sendiri Misalnya ada kewangian, disitu ada latih, dia lembut Itu surga, gak ada permusuhan Seperti air tadi, dia gak memusuhi siapapun Dia mengalir ke manapun Dan tidak ada jalan buntu Di atas di pendung, turun ke bawah dia Nggak ada, air terlalu mengalir gak bisa dibendung oleh itu, nah, itu nah, oleh karena itu dikatakan orang yang, dekat orang yang dekat kepada Rasulullah Itu buktinya apa? Ruhnya latif, ruhnya lembut Semakin dekat ya, semakin lembut Orang yang jauh dari Rasulullah ya, Pasti orangnya kasar Semakin jauh ya semakin kasar. Itu aja gampangnya gitu. Melihat orang ini dekat dengan Rasulullah, ruhnya latih. Seperti kata Imam Ghazali itu dia ada permusuhan sama orang. Semakin lembut, semakin lembut. Nah, <tuh> dan itu Rasulullah, lihat. Ini bisa lihat sejarah Rasulullah yang paling menonjol dari Rasulullah apa? Kelembutannya, rahmatnya. Karena ketika Rasulullah itu tajali dari rahmatnya Allah Dan ketika turun di dunia, tajali itu terus Kalau kita kan didominasi kalah Sifat rahmatnya kalah dengan sifat godopnya lagi Dan itu, kebanyakan manusia begitu Pentingan karena ada kepentingan Iya Nah Baik, sudah hampir jam 11 ini, kita cukup nanti. Insya Allah, pada apa namanya, pertemuan berikutnya kita akan lengkapi lagi pembahasan tentang asma, rahman, rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kaitannya dengan apa namanya, mabuhum Rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Rob maknanya Rob sudah pernah kita bahas, ya. Dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asma-Nya ya, selalu memberikan wujud kepada makhluknya, selalu memperhatikannya. dan Al-Anbiya adalah orang-orang yang uh, dalam tauhid rububiyah mereka terdepan, dan tidak ada syirik dalam rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bukti ya, rububiah Allah itu begitu sempurna, terkait dengan Nabi Musa, saya tidak bahas yang sudah pernah kita sampaikan, tapi satu sisi lagi, bagaimana Allah SWT mengatur Nabi Musa yang diincar oleh Firaun, ya kan? Ini rububiahnya Allah SWT luar, luar biasa, dan mau dibunuh oleh Firaun, tapi justru Allah buktikan Firaun malah memelihara dia, dan itu dipelihara di istana, subhanallah, iya kan? di dalam istana dan orang dekatnya yang memenuhi istrinya sendiri ini enggak ya. ada rububiahnya Allah SWT lebih daripada itu anak angkat ya, ya. kemudian kaitannya dengan kita ya ini disyaratkan dalam doanya Sayyidina Aus luar biasa bagaimana rububiahnya Allah terhadap kita ini nikmat yang katanya kata Sayyidina Aus andaikan saya hidup ya, berabad-abad <tuh> kemudian saya duduk bersimpuh hanya untuk Mensyukuri satu nikmatmu ya Allah Itu tidak akan mampu Apalagi menghitung seluruh nikmatmu Apalagi bersyukur atas seluruh nikmatmu Has, Itu tidak akan mampu saya. Lalu umir to ya Madal aksari wal akkob Andaikan aku ini kasih umur yang Berabad-abad Hanya untuk bersyukur satu nikmat saya tidak mampu Bagaimana tidak Ini rububiah ya Allah terkait dengan kita Allah menciptakan kita <tuh> Ketika Allah menciptakan kita dan itu Allah mengatakan Dan kita bertajali gerakan kita dari nutfah Kita ketika nutfah bukan siapa-siapa kita. Ketika kita jatuh kemudian itu tidak bertemu ya di rahim seorang perempuan tidak terjadi, ya enggak. insan Kita pada suatu waktu nggak ada apa-apa, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Nah nufah ini perjalanan ini tajali Allah swt dalam nutfa yang Maun mahin kata Al Qur'an ini air yang tidak ada artinya tapi dia bermakna ketika mulai perjalanannya dari air sperma kemudian jadi apa tahapan berikutnya Tajali Allah alakoh seperti apa namanya ya dia seperti dia ada gula di situ ada seperti lengket ya seperti lem gitu alakoh ya kan dari alak ini sudah tajali baru lagi makhluk baru lagi beda dengan yang pertama sudah ada nilainya sudah dan nilainya. Kemudian meningkat lagi. Tahapan berikutnya apa? Mudhaghah, gitu kan? Darah. Dari kemudian setelah itu menjadi apa? Daging kan? Iya kan? Kemudian apa? Apa tulang ya kan? Jadi tulang. Iya kan? Fakhasaunal idhoma lahma dari tulang kemudian sampai dari, dari daging, dari sempurna, dari bayi, janin. Tahapan-tahapan dan ini masing-masing Kulayyomin wafisan, Allah dalam diri kita itu berbeda loh. Dan ke, jadi belum sempurna. Ketika sudah ada ruh ditiupkan, katakan lambat bulan ya. Allah mengatakan ditiupkan warna nafkah tuh baru, ya. ada nilai di situ. Jadi insan sudah menjadi manusia sempurna. Baru enggak ada nilainya dia. Enggak peduli orang tuanya siapa, lahir di mana enggak ada urusan Allah. Kamu sebagai asraful makhlukat. Kamu saya angkat sebagai makhlukku yang terbaik. Jadi manusia. Bahin laga. Selamat kepadamu. Ketika Allah menciptakan manusia dan sempurna setelah ditiupkan ruh, Allah mengatakan bahin laga al insan. Selamat kepadamu. Karena kamu saya pilih jadi manusia, bukan jadi kambing. Loh. Kambing tidak pernah ditanyakan kekambingannya, Kucing tidak pernah dipersoalkan, dipertanyakan tentang kemeongannya. Tapi manusia akan dipertanyakan tentang apa? Kemanusiaannya. Iya, nanti dulu. Kamu udah janji loh ya, kamu jadi manusia Tapi kamu harus ikrar Kepadaku, bahwa kamu harus Menyembah aku, jangan berpaling Dari cinta selainku itu ik, ik, ikrar cinta kita kepada Allah Ina'aratnal amanat Amanat ini sudah saya bentangkan oleh Allah Saya tawarkan kepada makhluk gunung Semua menolak, kecuali kamu yang nerima loh. Kamu janji kepada Kamu balikin amanat ini, Karena dalam dirimu ada ruhku kata Allah SWT. Balikin kepada aku kamu mencintai kecuali kepada Allah SWT ini kan, ya, perjanjian dan ikrar antara hamba dan Allah SWT ini ya, luar biasa ini. kalau kita sadari, kemudian Aiza <coughs> rahimahumullah setelah diciptakan ya kita dalam bentuk bayi sebelum kita lahir, makanannya sudah disiapkan Allah ini marob ini yaitu melalui apa? labanan toria air susu yang sudah seger dan paling bergizi Ibu kita udah siapin dulu, belum lah air udah siap Ini susunya udah siap Subhanallah udah siapin Dan kemudian di, kita diasuh kebanyakan kita ya, ke, ya Diasuh oleh seorang apa? rawahim, Ibu-ibu yang penyayang Masing-masing kita kan punya ibu dan ibu kita Betapa sayangnya kepada kita Ia kan? Ikhlas memberi susu Ikhlas apa namanya mengasuh kita luar biasa ini Allah semua siapkan semua disiapkan susunya disiapkan ibu-ibu yang penyayang orang-orang sekitar kita dan setelah itu terus Allah awasi kita Allah dikawal terus terpia Allah swt luar biasa birnya Allah swt eksannya Allah swt itu luar biasa kalau manusia sadar udah nggak terhingga nam ya. nah, ya. ya, makanya maka anak, anak bilang, gak mungkin ada orang yang lebih sayang ya, kepada makhluknya karena Rob ya, ada kaitannya Rob dengan Marbuk manusia namanya Marbuk, yang hanya bisa menyayangi manusia, yang ngatur manusia yang ciptakan manusia yang memahami manusianya sesayang-sayangnya orang itu hanya kisah aja Laila majnun. tapi hakikatnya ada batasan, cinta itu gak ada cinta yang paling murni itu cintanya Allah SWT ya, selain itu, pasti cinta ada titik kejenuhan, ada kebosanan, ada ini ada batas kecuali cintanya Allah yang memang azali. Sebelum manusia mencintai Allah, Allah dulu yang mencintai manusia. Nah, Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya, memberikan yang kepada kita. Amin. mudah amal kita yang sedikit ini diterima di bulan Ramadan. Dan ini menjadi pahala buat kita, majelis ini, orang-orang tua kita meninggal dari saudara kita yang biasa hadir bersama kita. Mudah-mudahan kuburan mereka dijadikan raudhah mulia di jannah. Dosa-dosa kita diampuni kedua orang tua kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan usaha kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. <tik> al hadin niyah wa dunyatan insariha wa ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam al Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kata anu, kata fakir itu